Adem banget ya ketika melihat momen ini Alhamdulillah bersama orang-orang soleh Mudah-mudahan tetap istiqomah Bergabung dan terus belajar tentang kebaikan Bismillah mudah-mudahan Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Begitu banyak persamaan tanggapan yang sangat positif Di antaranya teriakunununudut di situ mengatakan Masya Allah terus belajar jangan lelah leslar Insya Allah keberkahan selalu menaungi kalian anak-anak baik Abang semoga kelak bisa memasangkan mahkota untuk pandanya Amin Masya Allah ini doa baik mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga bersahabat ada tanggapan dari Klaun 681 Masya Allah selalu tetap istiqomah ya bang, selalu libatkan Tuhan dalam segala hal dan semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Nonton vlog ini justru kita semakin tahu kalau ilmu yang bilar miliki lumayan jauh atau hebat juga tentang pemahaman agamanya. Ustadz aja sampai kaget ternyata wah jauh juga pemahaman yang sehat-sehat ya kalian bertiga. Selalu dalam lindungannya, amin Masya Allah. Alhamdulillah, para Melihat kebersamaan Leslor family dengan orang-orang soleh Kita merasa bangga dan tentunya adem banget melihatnya Mudah-mudahan Leslor tentunya terus belajar tentang kebaikan Dan selalu tentunya menebar kebaikan, amin Berikutnya persahabat kita lihat juga Kali ini tentunya mengenai outfitnya Bunda Lesti Outfit Bunda Lesti persahabat ya Dimulai dari Gaun itu dari Nobi Persevet, dibanderol 359,500 rupiah, dan untuk harga sandal yang dipakai oleh Buda ini bukan kaleng-kaleng. Harga sandalnya mencapai 33 juta, 731,910 rupiah, dan untuk harga tas yang ditenteng oleh Buda Lesti ini mereknya Hermes Paris. Harganya bukan kaleng-kaleng, persahabatnya mencapai Rp175.780.000, Masya Allah. Harga yang sangat amat fantastis, berkah-berkah, semoga rezekinya, idola kesayangan kita bisa keluarga kita semuanya, amin. Doa baik selalu kita panjatkan setiap hari untuk kita semuanya, Masya Allah. Kemudian juga persahabat ya, kabar yang lagi viral banget dan lagi heboh Saat ini kedatangan tamu spesial dari pihak indosiar Sebelumnya ada Ustaz Suki Albuguri, Buguri, ya, yang berkunjung saat bulan suci Ramadan Dan kali ini terlihat ada Gus Didikia yang berstilatur Rahmi ke tempatnya Leslar Diunggah di akun gus didik, ya. Persahabatnya sambil menggendong al-Fatih, ada sebuah kalimat yang diposting sore ini. setelah memenuhi undangannya, kirain hanya ngobrol seperti biasa. Ternyata, wah, persahabatnya ternyata ada kejutan yang tentunya akan kita dapatkan. Ditunggu, katanya, persahabatnya. Apapun itu, mudah-mudahan lancar, sukses. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Leslar family. Komentar pun begitu banyak persahabat yang diberikan di postingan ini. Di antaranya persahabat dari sendal Putih Bilar, Masya Allah kita tunggu saja Projectnya Leslar apapun, itu kita support tuh persahabat. Ada juga tanggapan dari Endang... Agustina di situ mengatakan, masya Allah, Allah semoga apapun kegiatannya, usahanya, bisnisnya, karirnya, leslar diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Masya Allah. Doa yang sangat amat tulus nih diberikan. Kemudian juga bersilaturahmi ya komentar selanjutnya dari Al Ghazali Anasgar 12. Bismillah, mungkin proyek kerja sama LA, seperti acara Tasbi tapi tayang di LA. Mudah-mudahan ya Ustadz Fahru sebagai pengisi acaranya. Maaf ya, jangan diserang, ini sekedar haluku aja. Tapi apapun itu, dan dengan siapapun asal Leslar nyaman, aku tetap support mereka di Persebet. Ada juga di sini tanggapan dari akun DindaYanti789. Saya cuma mendoakan yang terbaik buat kalian. Apapun keputusan kalian itu yang terbaik buat kalian. Tugas fans hanya support karya karir kalian, tuh. ya jadi garis bawah ini. Kita hanya fans yang harusnya mensupport, mendoakan Leslar. Keputusan apapun yang diambil, kita hanya bisa mendoakan dan mendukung. Yang terbaik buat idola kesayangan kita. Kemudian juga ada tanggapan dari akun Mudi 160 Kalau dari captionnya, kayaknya akan ada program buatan LA ya. Bismillah, Bismillah. Apapun itu, semoga Allah mudahkan. Amin, masya Allah. Doakan yang terbaik ya untuk Leslar. Apapun itu, semoga lancar. Kemudian juga kita lihat di unggahan akun suka-suka gua. Di sini ada sebuah kalimat panjang yang diposting. Berita apapun kayaknya kalau enggak pakai embel-embel Bilar belum puas ya. Pengen ketawa tapi kesel juga. Orang yang lagi rame sekarang gak ada sangkut pautnya sama Leslar. Kenal pribadi juga enggak. Tapi tetap di headline disangkutin ke Leslar. Netizen maha benar pun nyangkutin ke Leslar. Duhilah, sekuat itulah branding nama Leslar. Memang keren banget nama Leslar Tidak ada sangkut pautan Masih nyangkut-nyangkuti nama Leslar Inilah keistimewaan nama Leslar Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu membawa berkah Untuk banyak orang kita masih menunggu kabar terbaru dan kabar baik selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan cedukan vitamin dari Lester Family. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Livo TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilan. Ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Baik, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.